Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat ya, ada kabar spesial banget nih dari Indosiar Yang memposting foto bunda Lesti dan ada sebuah kabar menarik nih persahabat Yang diposting oleh akun Indosiar. Fakta menarik tentang Lesti Lesti mulai belajar bernyanyi sejak usia 4 tahun Sejak kelas 2 SD, Lesti mulai bernyanyi dangdut dari panggung ke panggung di usia 14 tahun, Lesti berhasil memenangkan ajang pencarian bakat, The Academy. Selain jago bernyanyi, Lesti juga jago di dunia seni peran. Terbukti, Lesti pernah membintangi beberapa FTV dan sinetron. Wow, kebanggaan sekali nih untuk kita semuanya, persahabat ya. Inilah idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga. Multitalent banget ya Bunda Lesti kejoran selain pandai bernyanyi Bunda Lesti juga ini persahabat ya pinter banget berakting. Terbukti persahabat, Lesti pernah membintangi beberapa FTV dan sinetron Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Lesti belajar bernyanyi sejak umur 4 tahun, pantesan saja kualitas suaranya gak kaleng-kaleng BTW, ngaku sebagai fans berat Lesti siapa yang baru tahu? Oh iya, kalian pengen fanfic dari siapa lagi nih? Selanjutnya, coba komen di bawah tuh persahabat Tentu kita adalah sebagai fans sejati yang selalu bangga mengidolakan Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga Ada momen yang sangat luar biasa juga diperhatikan di video ini persahabat Momen Liburan di Swiss, persahabat ya Memang fibasnya bener-bener Ala-ala India banget nih Lesley dan Bilar syuting, persahabat ya Film India pun ini di Swiss Tempatnya sama dengan Liburan Bunda Lesley Genjora Masya Allah fibasnya nya Luar biasa banget ya, pokoknya kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Kemudian juga persahabat disimak di unggahan akun Instagram Indomusikgram. Di laman akun Instagramnya, ini ternyata memposting video TikToknya Papa Bilar nih persahabat ya. Yang gak sengaja nih iseng Papa Bilar videoin istrinya Lesti Kejora karaokean sebelum tidur Tetapi suaranya luar biasa persahabat Masya Allah Ini juga kebanggaan yang patut kita banggakan Mudah-mudahan ya Lesti Kejora ini selalu konsisten untuk selalu memberikan karya-karya terbaik Dan semoga ada single terbaru yang diluncurkan secepatnya Warga konon sudah kangen banget ya dengan single terbarunya, Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, persahabat disimak juga. Vlog terbaru pun sudah di-up di channel Youtube Leslar Entertainment. Malam hari ini, kejutan vitamin kita dapatkan lewat vlog terbaru saat Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang L ini berkunjung jengukin baby G persahabat ya. Baby dari... Agilang nih persahabat Masya Allah dan terlihat BBL sangat aktif Alhamdulillah sudah bisa tengkurep Persahabat perhatikan tuh Wow pinter banget ya Abang L luar biasa Memang responnya bener-bener Ini mah pinter nih Persahabat ya Abang L Mudah-mudahan menjadi anak yang seleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Aja, Gowan. Udah bisa nengkurap sendiri Masya Allah Abang pintar Tuh persahabat ya Pintar banget ya Abang L Yang belum nonton Silahkan langsung aja Persahabat ya Yuk Langsung cus ke channel Youtube Lesnar Entertainment Karena vlog ini Vlog yang bikin bahagia sekali Alhamdulillah ya Abang L Emang responnya Bener-bener cepat banget Kita doakan yang terbaik Untuk keluarga Leslar. Kemudian juga Persahabat ya Di pas akhir ini ada momen saat BBL digantiin baju nih oleh Panda dan kita simak persahabatnya saat digantiin baju, abang L ini kalem banget ya, masya Allah hingga komentar pun banyak sekali. Dari akun dwinia07 mengatakan anak mereka kalem ya sai katanya tuh kalem banget ya abang L saat digantiin baju nih oleh Panda. Ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini. Vitamin lewat channel YouTube Leslar Entertainment berikutnya juga bersahabat. Perhatikan di unggahan Bunda Lesi Kejora 2 jam yang lalu, ini meripas kembali unggahan dari Kak Zenzi. Kak Zenzi mengunggah foto bareng Bunda Lesi ini saat mau melamaran persahabat Halo Dede, setahun lalu nih Lesi Kejora, kata tuh ya flashback juga nih ke setahun yang lalu. Tanggal 14 Juni 2021, memoris nih persahabat. Momen yang sangat tentunya haru bahagia campur aduk pokoknya persahabat ya. Melihat acara lamaran idola kita. Semoga rumah tangganya langgeng, bahagia selalu untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya persahabat disimak juga nih. Ada unggahan terbaru dari Kak Zenzi, yang video call bareng Abang Fatih. Persahabat kita lihat nih, ada sebuah kalimat virtual meeting sama klien bahas desain baju buat nanti nikahan Wow abang El ternyata lagi virtual meeting malam hari ini langsung dengan Kak Zenzi masalah baju buat nikahan katanya itu Masya banget ya abang L selalu menjadi pusat perhatian banyak orang dan kita lanjutkan persahabat ya, jangan sampai lupa untuk mendukung Bunda Lesti di ajang Telkomsel World 2022, karena waktu tersisa enam hari lagi, yuk buktikan kekompakan kita, semoga makin solid, mendukung yang terbaik, karya-karya Lesti, kejora maupun Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.